Ya, kalau ku Tuhan Karena Tuhan berlindungmu Kalau ku Aku kau aku ada Tuhan ada Tuhan Dalam hidupku ada Tuhan Yesus selalu bersama aku. Di kiri ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku Kepada kami, tidak Yesus selalu bersamaku, aku Kiri kananku ada Tuhan Dalam lelikku ada Tuhan Dalam hidupku ada Tuhan Yesus selalu bersama aku Kiri kananku ada Tuhan Dalam lelikku ada Tuhan Karena ku ada Tuhan, sekolilingku ada Tuhan Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku